Oke Pak, kembali lagi saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menginstall Thunderbolt Control Center ya. Jadi kalau kalian tahu juga aplikasi ini bisa dibilang adalah aplikasi yang bisa membuat sukses kalau kalian mau pasang eGPU atau VGA eksternal di laptop kalian atau mungkin di PC kalian juga bisa sih ya. Dan kalau kalian pertama kali gitu ya untuk menginstal Thunderbolt Control Center yang bisa kalian dapatkan di Microsoft Store. Ini kalian bakal uh, ketemu error gitu ya kalau kalian cari misalnya di sini Thunderbolt gitu ya Thunderbolt Control Center kalian klik gitu ya. Nah, setelah kalian tungguin dan udah keluar nanti saat kalian install itu akan ada tulisan error seperti ini, ada kodenya juga. Dan kalau error kode kayak gini gampang banget ya, sih caranya untuk mengatasinya. Kalian bisa update driver Thunderbolt kalian gitu. Nah, Walaupun saya juga jujur nggak tahu gitu apa hubungannya update driver sama bisa menginstal aplikasi ini, tapi ya udahlah ya di sini kita akan langsung saja mengupdate aplikasi atau mungkin driver ya driver dari Thunderbolt gitu. Dan untuk cara mengupdate nya gampang banget kalian bisa dapetin dulu untuk file update nya dari deskripsi di bawah atau mungkin nanti saya juga akan kasih linknya ada dua yang berupa zip dan yang berupa langsung dari Intel gitu kalian bisa cari aja gitu dan untuk yang link yang file atau yang saya buat gitu itu adalah versi yang saya pakai saat ini ya yang saat video ini direkam dan kalian cukup tinggal klik kanan aja untuk lambang windowsnya kalian cukup klik yang namanya device manager dan tinggal kalian cari aja yang namanya thunderbolt ya dan memang namanya beda beda sih ya kalian bisa cari thunderbolt atau mungkin yang di saya di sini thunderbolt tm controller 1575 gitu dan mungkin ya itu dia sih namanya bisa beda-beda tapi ya setidaknya ada tulisan Thunderbolt gitu ya dan pastiin aja sih device atau VGA kalian atau IGPU kalian kalian pasangin dulu atau kalian hotplug gitu ya kalau misalnya di sini nggak kebaca karena kalau kalian VGA eksternalnya baik itu mungkin Reserve Core atau mungkin harus gaming box kalian enggak colokin itu nggak akan ada yang namanya Thunderbolt kayak gini. Kalau udah ada, kalian bisa klik kanan di sini dan kalian bisa klik yang namanya properties ya. Kalian bisa klik kayak gitu aja dan kalian bisa klik yang driver untuk versi default gitu ya, atau kalian memang belum otak-atik juga untuk versinya adalah biasanya 2016 untuk saya dan kalian juga bisa melihat di sini untuk versinya 2019 karena di sini saya udah update gitu dan mungkin saya di sini cuma pengen uh, tunjukin aja cara update nya dan cara nyuntiknya gimana gitu ya kalian cukup klik yang update driver aja dan kalian cukup klik browse my computer for drivers jangan yang search automatically kalian cukup klik aja yang bawah dan kalian cukup cari file nya ada di mana nah jadi di dalam folder ini gitu ya driver Thunderbolt ini ini adalah file updatean dari driver Thunderboltnya gitu di sini nih Nah jadi ini enggak ada XC nggak ada apa-apa jadi ya ini hanya update-nya doang nah setelah itu kalian bisa klik next gitu ya Nah setelah itu nanti akan menginstall dan nanti bakal uh, beres gitu kalau udah beres ya udah gitu udah beres bagus dan kalian bisa close untuk aplikasinya dan kalian bisa langsung mendownload uh, Thunderbolt Control Center nya dan setelah itu Udah gak akan ada lagi errornya kalian bisa install dan kalian bi udah bisa buka untuk aplikasinya, untuk Thunderbolt Control Center-nya. Atau mungkin kalau misalnya kalian, uh, Thunderbolt ini memang udah ada gitu ya di laptop kalian kalian udah download, tapi setelah kalian restart itu nanti nggak ada gitu untuk attach Thunderbolt device-nya, itu nggak ada berarti kalian harus uh, melakukan step diulang gitu ya untuk update driver-nya dan kan harus uninstall Thunderbolt-nya untuk Thunderbolt aplikasinya, software-nya lalu kalian suntikin lagi, baru nanti bakal muncul di sini, memang jujur agak sedikit ribet, minimal 39 kali backflip untuk pasang eGPU di laptop itu atau di PC, ya memang memang agak ribet, tapi sebenarnya simple sih ya dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk video Videonya, dan thanks for watching. Bye bye.